Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kawan-kawan udah hadir. Kita sambil menunggu yang lain. Masih ada beberapa yang yang UTW katanya. Baiklah, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robis Roy Sodri, Waesli Amri, Waktu Udhata Milisani Yapuhul Koli. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua rekan-rekan ya yang berkumpul pada pada hari ini. Dan acara kita pada hari ini adalah deklarasi sebuah asosiasi konten kreator yang insya Allah ini akan menjadi asosiasi konten kreator yang pertama di Indonesia. Jadi semangat kita dalam merancang berdirinya, adalah untuk membantu kawan-kawan yang selama ini sudah menjadi konten kreator. nah Konten kreator itu banyak, jadi ada yang eh, sudah sudah bagus penghasilannya, ada yang masih merintis dan sebagainya. Dan di asosiasi ini nanti kita berharap semua kawan-kawan konten -kawan kreator itu punya tempat untuk saling berbagi informasi, juga saling membantu. Nah, Untuk kawan-kawan konten -kawan kreator yang sudah aktif misalnya memposting konten di sosial media, kita berharap dengan adanya asosiasi ini juga nanti bisa menjadi tempat untuk berlatih, belajar, untuk saling berbagi ilmu juga agar kualitas dari konten-konten yang dibuat oleh kawan-kawan bisa dipercaya oleh pengguna atau pembaca atau penontonnya. Jadi kita berharap nanti tidak ada lagi kekhawatiran terhadap konten-konten yang dibuat oleh para konten kreator pada saat mereka memposting karya-karya mereka di sosial media nah di acara kita pada hari ini kita akan melakukan deklarasi lahirnya lahir lahirnya akun ini dan nanti akan ada penjelasan juga dari saya nanti secara singkat dan pada deklarasi kita hari ini juga hadir Bapak Dr. Irwansah yang nanti akan memberikan uh, sambutan juga nanti dan pada kesempatan ini saya juga mengundang uh, mitra kita dari dari snack video pusat yang sudah hadir juga di sini nanti mudah-mudahan juga bersedia memberikan uh, memberikan semacam sambutan atau komentar tentang berdirinya asosiasi kita ini dan tanpa me membuang uang, e, waktu lagi, langsung saja kita mulai acara kita ini dengan yang pertama, mari kita sama-sama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. terima sa Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya acara akan kita mulai dan untuk yang pertama saya akan uh, mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang dari seluruh Indonesia yang sudah hadir pada deklarasi kita ini saya bacakan untuk perwakilan provinsi yang hadir di acara ini yang pertama dari provinsi Aceh ada Pramana Wijaya Kemudian dari Sumatera Utara ada Aldrid Wansah, dari Provinsi Riau ada Dodi, kemudian dari Sumatera Barat ada Noli, dari Jambi ada Firly. dari Kepulauan Riau ada Ajun, kemudian dari Sumatera Selatan ada Yoke Firmansah, dari DKI Jakarta ada Bagja, dari Banten ada Egiunius Kausuni, kemudian dari Jawa Barat ada Dedi, kemudian dari Jawa Timur ada Linda Kusuma. Dari Bali ada kadek Wirat Maja Dari Nusa Tenggara Timur ada Kalikstaus. Dari Kalimantan Barat ada Willy Kemudian dari Sulawesi Utara ada Michael Labaro dan dari Sulawesi Selatan ada Abdullah. Kemudian dari Bengkulu ada Elisa Ariani. Dari Bangka Belitung ada Muri Setiawan dan dari Gorontalo ada kadek Petruk Sugiharta. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudah menyempatkan hadir pada deklarasi kita hari ini. Jadi saya eh, flashback sedikit ya tentang deklarasi kita pada hari ini adalah eh, yang pertama beberapa bulan yang lalu saya mewawancarai teman yang eh, mem, baru membuat buku, jadi bukunya ini, buku tentang manajemen media kontemporer. Ini ditulis oleh teman saya, Muhammad Ikhwan yang sekarang bekerja di CNN. Nah, dia juga staf pengajar dan dia membuat sebuah buku tentang manajemen media kontemporer dan itu saya wawancarai di YouTube di Aurora News yang terbit kira-kira dua bulan yang lalu dan dari pembicaraan itu banyak diskusi yang membahas tentang konten kreator ya jadi rekan-rekan kita yang di akademisi juga ternyata punya perhatian besar terhadap konten kreator ini atau khususnya terhadap sosial media. Nah, dan dari situ ternyata di Indonesia data dari We Are Social itu tahun 2021 itu ternyata ada 204 juta orang pengguna sosial media atau pengguna internet ya, 202 juta orang. Dan pada Januari 2022 jumlahnya sudah bertambah lagi menjadi 204 juta. Dan dari jumlah itu, dari 204 juta pengguna sosial pengguna internet itu 191 juta diantaranya adalah pengguna aktif di sosial media. Sosial medianya banyak beragam dari Facebook, Twitter, Snack Video, Instagram, YouTube dan sebagainya. Dan dari 191 juta yang memiliki akun itu, itu banyak diantaranya yang juga menciptakan konten. Artinya mereka ini bukan cuma memiliki akun, tetapi juga memposting konten-konten di sosial media. Dan banyak kekhawatiran tentang kualitas dari konten-konten itu. Nah, namun dari diskusi itu kita kemudian flashback juga bagaimana eh, saya juga mengelola agensi konten kreator yang bekerjasama dengan snack video di mana saat ini sudah ada 800 orang anggota dan dari situ ternyata dari dari pengalaman kita sudah bermitra dengan snack video sejak April 2021 dan dari pengalaman kita ternyata konten-konten yang diposting di sosial media itu bisa juga kita buat berkualitas, ya artinya tidak semua konten yang ada di sosial media itu eh, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dengan regulasi yang eh, yang dibuat sedemikian rupa, kemudian dengan pengawasan yang dilakukan eh, secara harian, jadi kami di Aurora itu punya enam orang konten manajer yang setiap hari itu me memeriksa langsung konten-konten video yang dibuat oleh kawan-kawan konten -kawan, kreator kategori news. Dan dari situ ternyata kita mendapatkan data bahwa konten-konten di sosial media juga bisa berkualitas ya, juga bisa berkualitas, juga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi kalau dulu orang sering sering khawatir tentang citizen journalism, kualitas dari konten-konten yang dibuat oleh setelah jurnalisme, sekarang justru kita sedang, eh, sedang menciptakan jurnalis independen. Jadi kawan-kawan konten -kawan kreator news yang memiliki akun di sosial media itu bisa dibilang mereka ini adalah para jurnalis independen yang bisa menghasilkan dari konten-konten eh, yang mereka buat sendiri. Dan itu kita sudah merintisnya di eh, agensi Aurora yang saat ini bekerja sama dengan Snack Video. Nah, kemudian lanjut lagi dengan pertemuan saya dengan Pak Dr. Irwansah. Di sini Pak Dr. Irwansa sudah hadir juga bersama kita pada hari ini dan pada bincang-bincang dengan Pak Dr. Irwansah juga banyak menyinggung tentang konten kreator. Jadi Pak Dr. ini adalah senior saya di ilmu komunikasi fisik Usu, kemudian kami bertemu lagi tahun 2012 pada saat saya uh, studi S2 Pak Irwan jadi dosen saya di S2 dan sekarang uh, dan dalam pertemuan kami itu banyak juga dibahas tentang konten kreator bagaimana ternyata konten uh, kreator ini juga sangat menjadi perhatian dari kampus-kampus di kalangan akademisi juga uh, menjadi perhatian. Bahkan saat ini sudah banyak kampus-kampus yang membuka peminatan konten kreator. Misalnya di Interstudy dan juga di beberapa kampus. Kalau di kampus-kampus lain mereka belum peminatan tapi sudah mulai ada mata kuliah, mata kuliah konten kreator. Dan akhirnya pembicaraan berlanjut-berlanjut sehingga sampai ke misalnya bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap konten kreator kita tahu selama ini kalau ada masalah terhadap konten-konten yang dibuat konten kreator itu selalu diarahkan ke undang-undang ITE misalnya. Atau misalnya konten kreator masih bingung mau masuk ke mana mereka, apakah masuk ke AJI, apakah masuk ke IJTI atau masuk ke AMSI dan sebagainya. Nah, di di Kongres IJTI tahun 2021 saya juga pengurus IJTI pusat juga pengurus di IJTI DKI Jakarta. Itu di Kongres IJTI 2021 itu sudah dibuka peluang untuk konten kreator untuk bisa bergabung dengan IJTI. Tapi mereka harus memenuhi syarat bahwa konten-konten yang mereka buat itu memang konten-konten news yang yang bisa dipertanggungjawabkan baik dari news value maupun dari kualitas kontennya. Nah, kemudian kita berpikiran kenapa tidak ada tidak ada asosiasinya sendiri yang khusus untuk konten kreator maka disitulah kita ada tercetus ide untuk membuat organisasi kemudian kemudian tiba-tiba muncul ide untuk membuat nama ini akun ya jadi akun itu itu kita paksakan sebenarnya agar dia bunyinya akun ya jadi justru namanya dulu dapat baru kepanjangannya. Jadi namanya kita bikin akun agar agar beda dengan akun yang yang akun kita bikinnya double K. Jadi akun dia. Nah, kita cari-cari eh, apa yang cocok kepanjangannya, akhirnya dapatlah Asosiasi Konten Kreator untuk Nusantara. Jadi untuk nusantaranya itu bukan berarti nanti kita akan ber, bermarkas di di Nusantara ibu kota negara baru ya bukan tapi ini nusantara maksudnya itu kita se-Indonesia si ya bukan berarti karena nanti mau pindah ke ibu kota baru yang namanya nusantara kita bikin nusantara jadi kayak apa ya kayak pengurus kota nusantara bukan jadi ini se-Indonesia si dan ide ini kemudian kita sampaikan ke kawan-kawan konten -kawan kreator yang bergabung di Aurora nah di Aurora itu ada 800 konten kreator se Indonesia yang menjadi anggota dan ternyata ini disambut baik oleh kawan-kawan konten -kawan kreator yang bergabung di Aurora dan kemudian pada saat ini kita sampaikan juga ke teman-teman di luar Aurora ternyata mendapat sambutan yang bagus juga jadi pada Zoom meeting kita hari ini itu juga ada beberapa teman yang di luar Aurora jadi boleh saya panggilkan ada Pak Ken Norton Hutasoid ya hari ini juga hadir beliau ya hadir, ya, hadir. beliau adalah jurnalis juga eh, akademisi ya ada juga Mas Ferdi Setiawan ini eh, seorang jurnalis juga seorang youtubers dan ada lagi beberapa akun-akun lainnya yang eh, tertarik untuk bergabung di kita dan pada hari ini pada hari ini kita khusus acaranya adalah deklarasi ya khusus acaranya adalah deklarasi jadi untuk gambaran kepada kawan-kawan semua setelah deklarasi ini nanti kita akan memilih eh, memilih tim formatur untuk menyusun kepengurusan ya jadi nanti kita akan membuat kepengurusan untuk tingkat pusat dan karena konten kreator ini sifatnya tanpa batas jadi nanti pengurus pusat juga bisa diisi oleh kawan-kawan yang dari daerah ya karena konten kreator ini tanpa batas kawan-kawan yang di daerah juga sama levelnya dengan kita yang di Jakarta nah, nanti setelah pengurus pusat terbentuk nanti kita akan siapkan juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga baru kemudian kita adakan pelantikan ya kalau saya berharap di acara pelantikan nanti kita buat yang lebih besar bukan hanya sekedar zoom meeting seperti ini. Jadi nanti di acara pelantikan rencananya kita akan buat sesi uh, seminar, seminar yang membahas tentang konten kreator. Nanti kita uh, diskusikan lagi topiknya atau narasumbernya apa dan kemudian kita gabungkan dengan acara pelantikan. Nah, setelah acara pelantikan nanti kita akan uh, kita akan uh, lanjutkan dengan pembentukan pengurus di tingkat provinsi. Nah Untuk tingkat provinsi ini, kawan-kawan yang hadir mewakili provinsinya itu sudah bisa kita jadikan perwakilan kita di tingkat provinsi. Nanti sambil kita cari juga perwakilan-perwakilan dari provinsi yang belum ada. Jadi, jadi ada beberapa provinsi yang memang belum ada, terutama dari Indonesia Timur, dari Maluku, Maluku Utara, Papua, dan sebagainya itu belum ada. Apalagi sekarang ada ada tambahan tiga provinsi di Papua ya, jadi mungkin nanti uh, kita akan mencari teman-teman yang dari kawasan uh, Papua. Nah, uh, apa sebenarnya yang yang akan dicapai dengan adanya asosiasi ini? Yang pertama tentu uh, kejelasan dari profesi ini, ya, kawan-kawan yang uh, ber Ber, eh, sekarang jadi konten kreator rata-rata adalah jurnalis yang memang bekerja untuk medianya masing-masing. ya Jadi eh, ke, seperti di snack video memang wajib harus yang punya kartu pers memang untuk menjadi konten kreator di snack video. Jadi eh, tidak, ada, tidak ada masalah di situ kalau yang sekarang. Tapi ke depan, bagaimana dengan teman-teman yang bukan jurnalis? Eh, mereka ini nanti apakah Statusnya itu seperti apa? Nanti itu nanti yang akan kita perjuangkan di asosiasi ini agar eh, profesi konten kreator ini juga mendapatkan tempat juga. Dan di undang-undang di undang-undang penyiaran ini, posisi dari konten kreator ini belum ada. Jadi jurnalis bukan eh, apa bukan apa namanya. Eh, jadi memang belum ada. Jadi tujuannya itu memang agar ke depan jika misalnya ada ada usulan tentang aturan-aturan tentang konten kreator maka nanti akun ini nanti yang akan maju ke depan untuk membawa membawa suara dari kawan-kawan konten -kawan kreator yang ada di seluruh Indonesia dan ini tidak tanggung-tanggung di di sosial media itu ada 191 juta orang yang punya akun bayangkan kalau misalnya satu persen diantaranya adalah konten kreator, itu luar biasa kawan-kawannya, luar biasa, luar biasa dari sisi jumlah dan luar biasa dari sisi market share. Kalau market share itu kalau nggak salah disebutkan itu sekitar tujuh triliun per tahun untuk konten-konten untuk konten kreator atau untuk sosial media pada umumnya di Indonesia. Banyak yang nanti berkepentingan banyak nanti orang yang akan mencari konten kreator, apalagi ini sudah menjelang tahun politik tahun 2024. Tentu banyak yang berkepentingan dengan kawan-kawan semua. Jadi kita harus mengarahkan mereka ini harus kemana gitu. Jangan jangan sembarangan uh, memilih konten kreator. Jadi pilihlah yang dari akun gitu. Kita maunya seperti itu nanti ya. Pasti banyak yang mencari pencariin buat influencer, buat buzzer dan sebagainya. Nanti kita kita inginnya akun ini nanti yang akan yang akan menjadi yang akan menjadi semacam eh, mediator atau perantara antara kawan-kawan sebagai konten kreator dan pihak-pihak eh, yang eh, ingin menggunakan jasa dari kawan-kawan semua untuk apapun itu apakah untuk eh, untuk apa namanya untuk iklan atau untuk eh, sosialisasi kegiatan atau untuk kampanye mungkin siapa tahu nanti ada caleg yang ingin menggunakan jasa kawan-kawan konten -kawan kreator gitu nah tujuannya adalah bagaimana agar konten kreator ini mendapat tempat juga agar konten kreator ini bisa me apa namanya itu mendapatkan penghasilan dari kontennya Saya saya Alhamdulillah punya YouTube dari tahun 2007 Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah menerima penghasilan ya Alhamdulillah belum pernah menerima penghasilan dan dan beruntunglah kawan-kawan yang punya channel YouTube yang sudah bisa monetize ya beruntunglah kalau saya Alhamdulillah belum tapi sejak berkenalan dengan snack video bisa mendapatkan penghasilan dari situ itu juga dirasakan oleh teman-teman yang lain atau mungkin ada teman-teman yang punya follower banyak di TikTok, Instagram bisa menghasilkan dari uh, endorse. Uh, sekarang ini juga banyak akun-akun, akun-akun pribadi yang uh, memposting berita-berita atau informasi lokal per Sekarang malah ya, bukan hanya per kota, per Misalnya kalau saya tinggal di Ciledug ada di sini. Nanti ada lagi di kecamatan mana ada lagi. Dan mereka itu menghasilkan dari produk-produk UMKM yang ada di daerah mereka misalnya mempromosikan rumah makan, mempromosikan kafe mana yang yang enak, mempromosikan uh, jualan jualan pecel lelenya siapa gitu di di kecamatan dan itu menghasilkan untuk akun-akun yang lokal sekalipun itu menghasilkan. Dan itu mungkin nanti dengan uh, bergabungnya beberapa akademisi di di asosiasi ini juga nanti bisa uh, menjadi bahan tukar pikiran atau menjadi bahan diskusi atau mendapatkan ilmu dari teman-teman akademisi bagaimana cara mengelola akun-akun ini agar menghasilkan. Dan ide, ide besarnya di situ, kawan-kawan semua. Dan eh, kalau kalau nanti kawan-kawan ada pertanyaan atau atau semacamnya, nanti kita adakan sesi tanggung jawab setelah eh, kata sambutan dari... Pak Irwansah nanti juga dari uh, Mbak Mebel dari Snack Video. Nanti kita minta juga semacam uh, sambutan atau komentarnya. Demikian dari saya, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Doktor Irwansah untuk memberikan uh, sambutan atau penjelasan tentang asosiasi ini. Kepada Pak Doktor Irwansah, saya persilakan. Terima kasih, uh, saya bilang Adinda Demi, barat. Beliau adalah uh, adik saya di Perguruan Tinggi Universitas Sumatera Utara dan uh, pernah menjadi mahasiswa saya waktu di Universitas ya di Jakarta ini. Dan uh, kemarin kita bertemu kembali ya uh, dalam sebuah uh, acara kecil, diskusi kecil ya di uh, tempat tertentu, dan kemudian akhirnya kita bisa berpikir besar dan uh, luas tentang rencana penyusunan asosiasi ini. Saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, uh, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam kenal bagi teman-teman, ya, para konten kreator dari perwakilan seluruh Indonesia ini, ini sebuah juga bisa bertemu dengan teman-teman kita bisa saling menyapa dan dengan teknologi sekarang ini kita ternyata tidak bisa ya dalam arti harus ketemu fisik tapi ternyata kita sangat dibantu dan diakselerasi dengan adanya ya teknologi seperti Zoom ini. Nah bagi teman-teman ya -teman yang bergabung di sini saya Irwan Se sehari-hari aktivitas saya adalah akademisi di Universitas Indonesia jadi eh, saya eh, sendiri selain akademisi juga eh, menjadi salah seorang eh, konsultan di berbagai media dan eh, salah satunya di media group ya menjadi lead bank dan tentunya juga di beberapa lembaga pemerintahan nah jadi Uh, dalam kondisi sekarang ini, ya, uh, diskusi saya dengan, uh, saya bilang ya, Mas Denny di sini statusnya, uh, kita berharap bahwa ada beberapa hal yang perlu diperjuangkan dan dipertimbangkan untuk saat ini dan masa depan. <tuh> Pertama, ya teman-teman kita masuk ke dalam ekonomi gig atau gig ekonomi, ya, atau istilahnya, Economic sharing, nah ini sudah terjadi di beberapa uh, bidang seperti di transportasi dengan adanya Gojek dengan Grab. Nah, waktu munculnya ya, economic sharing ini di bidang transportasi, saya sudah uh, pernah memberi usulan dan rekomendasi kepada teman-teman Gojek dan uh, Grab itu, ya, khususnya para drivernya, untuk mempertimbangkan bahwa perlu sebuah keberlanjutan, karena tidak seterusnya harus berada dalam sebuah economic sharing yang paling substansial, yaitu hanya menjadi seorang driver. Nah, perlu ada keberlanjutan. Nah, yang kedua, kita saat ini bangsa kita menghadapi yang namanya polarisasi. Jadi, dari sisi kebangsaan, ya bangsa kita ini saat ini mengalami kondisi ya yang makin diperparah dengan ya isi-isi di media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada yang mengatakan hoax, ada yang mengatakan disinformasi, ada yang kemudian mengatakan misinformation, ya misinformasi. Tetapi yang paling parah itu karena ada radikalisasi dan terorisme dalam berbagai bentuk ya yang sifatnya internal ataupun eksternal. Sehingga konten-konten ataupun informasi yang disampaikan Kan di media sosial ataupun di media-media online tertentu itu sering sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan malah memicu ya dan merusak persatuan kebangsaan kita oleh karena itu ada tanggung jawab sosial tanggung jawab moral kita ya terutama untuk mempertimbangkan agar bangsa ini tetap utuh ya dalam sebuah ya, kerangka kebinekaan Tunggal Ika nah yang ketiga kita juga e, perlu mempertimbangkan banyaknya regulasi dan kebijakan yang tidak adaptif, ya, yang tidak e, menyesuaikan dengan keadaan. Contohnya tadi Mas Denny sudah mengatakan bahwa tidak ada definisi ya, secara normatif dan legal tentang apa yang disebut dengan konten kreator di setiap produk hukum undang-undang. Jadi ini yang menjadi catatan. Bagi kita semua bahwa Kepedulian ya saya secara pribadi dan secara akademisi serta moralitas bahwa ini perlu diperjuangkan sampai pada level ya sebuah undang-undang paling tidak ada sebuah proses negosiasi misalnya dengan dewan pers karena tadi Mas Denny mengatakan ya bahwa perlindungan itu apabila ada kartu pers nah kenapa <tid> tidak terpikirkan oleh kita semua memiliki apa yang disebut dengan kartu <tid> Sorry, kartu keanggotaan konten kreator. Nah, jadi eh, kita tidak semata-mata mengatakan adalah kartu pers, gitu, tapi adalah kartu konten kreator. Kalau kita bicara dalam eh, sebuah kebijakan. Kemudian, dalam proses regulasi dan kebijakan ini, kita juga perlu berpikir bahwa eh, bagaimana memiliki yang namanya penghasilan yang layak. Karena pak Karena ya jurnalistik maksud saya, itu sampai sekarang ya, juga sangat rendah dari upah minimumnya, jadi tidak ada perjuangan terhadap ya upah minimum yang dimiliki oleh wartawan. Apalagi tidak ada definisi khusus tentang konten kreator, sehingga ini ya ibaratnya luput dari radar kebijakan dan regulasi. Nah, em, dalam beberapa kondisi ya ada beberapa strategi yang perlu dipertimbangkan untuk ya kita bisa bertahan di dalam Ya, gig ekonomi, ya kemudian adanya polarisasi kebijakan tadi, polarisasi ke, kebangsaan maksudnya, dan yang ketiga tadi adalah adanya persoalan di dalam regulasi dan kebijakan yang tidak muncul tentang konten kreator. Pertama tentu teman-teman eh, harus tetap eh, menghasilkan sebuah konten kreator, sehingga kita mampu mendefinisikan secara jelas apa yang disebut dengan konten kreator yang Nanti akan menjadi bagian terminologi penting di dalam asosiasi ini. Nah, yang kedua ada rutinitas. Karena apa? Karena dalam gig ekonomi ini, ya, persoalannya adalah sering sekali teman-teman harus basisnya project. Jadi, ini yang mengganggu dan sering sekali menjadi pertanyaan, terutama di lingkungan individu, keluarga, dan komunitas. Pertanyaannya sederhana: kerjaan kita itu ngapain ya? Kan gitu. Nah, itu yang paling sering terjadi. Kok hanya di depan laptop? Kok hanya di depan sekarang ini uh, HP gitu? Kayaknya main-main terus nih gitu. Jadi kayak nggak bekerja, karena uh, definisi kerja itu selalu adalah kerja di kantor, pakai seragam, kemudian menghasilkan uang yang diserahkan kepada keluarga, dan punya pensiun. Padahal konten kreator ini uh, adalah salah satu bentuk, ya, kekinian dalam bidang ketenagakerjaan. kerjaan. Nah, salah satunya juga ini masuk nanti ke dalam regulasi ketenagakerjaan. kerjaan. Kemudian yang ketiga adalah tujuan. Tujuan kita sekali lagi tidak hanya semata-mata memperbanyak konten di media sosial, tetapi juga memperbanyak konten-kontel yang berbasis ya lokal wisdom. Jadi ada kebajikan kebijakan lokal, ya semangat lokalistik yang memperlihatkan bahwa Kenapa kita perlu menceritakan ide-ide lokal? Itulah eh, kenapa Mas Denny ini ya eh, mengusulkan ada kata Nusantara. Karena Nusantara itu menunjukkan keberagaman, kebinekaan kita dalam lokal, ya terutama konten-konten yang sebenarnya cukup menarik, ya cukup unik dan ini menjadi bagian penting untuk ya, memperlihatkan keberagaman dari masyarakat kita yang saat ini ya berada di dalam kondisi yang sangat majemuk. Nah, tentunya ya eh, tujuan tadi harus dibangun juga dengan semangat kebangsaan. Dan yang keempat, bahwa kita harus berpikir menghindari yang namanya isolasi. Jadi, eh, jangan kemudian ketika kita membangun konten kreator ya, atau konten-konten lokal, kita menjadi sibuk dengan diri kita sendiri. Jadi ini adalah bagian daripada teman-teman untuk mempertimbangkan ya bersama-sama bahwa kita adalah people, kita adalah human, kita adalah manusia yang berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dan berbagi kecerdasan. Nah, hadirnya Asosiasi Konten Kreator untuk Nusantara ini adalah menjaga keseimbangan antara kelangsungan hidup, keberlanjutan hidup ya kemudian dapat memprediksikan masa depan dari anggotanya, dan tentu ya kemungkinan-kemungkinan atau posibilitas untuk hadir di berbagai arena dan kontes. Makanya eh, sebuah eh, ya sifat yang inklusif, yang terbuka, yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Denny, dan tentunya menjadi bagian penting agar kita membangun satu semangat yang namanya viralitas. Jadi viral kemana-mana. Nah, langkah besar ya dan strategis ini di asosiasi ini diharapkan bisa membangun apa yang disebut dengan daya saing atau competitive advantage. Dan semangat untuk memiliki kemampuan ya bertahan dan beradaptasi dalam perubahan yang cepat, serta mampu bernegosiasi pada level individu kita, ya keluarga kita, kemudian di komunitas kita, dan tentunya yang paling penting adalah semangat untuk ya, mampu Ya, memberikan sebuah warna dalam kebijakan, dan semangatnya adalah untuk kepentingan literasi, edukasi, dan advokasi. Nah, saya eh, mengapresiasi dan tentunya ah. siap membantu berkolaborasi dengan teman-teman, ya, terutama para pembuat konten kreator yang sudah punya pengalaman dan jam terbang tinggi. Ya, saya berusaha ya untuk bisa memahami ya dari sisi keilmuan ya dan penelitian, dan tentunya nanti akan mengembangkan bagaimana praktek-praktek yang lebih profesional bagi teman-teman. Karena eh, paling tidak dengan adanya semangat teman-teman membangun deklarasi dalam asosiasi ini, maka kerja dan karya besar teman-teman itu akan memiliki daya tawar dan eksistensinya sudah dibuktikan, baik di tingkat lokal, regional, ya nasional maupun internasional. Ada e, beberapa kepedulian ya yang tadi sudah disampaikan dan sekali lagi e, menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama itu adalah mengadvokasi ya profesi ini. Jadi mengadvokasi apa yang disebut dengan konten kreator dan kenapa kita harus menjadi konten kreator tentunya ini akan menjadi negosiasi teman-teman untuk ya yang berada di platform media sosial secara umum ataupun di platform media-media online ataupun nanti ada media-media offline yang membutuhkan ya karya teman-teman ya untuk bisa dipublikasikan. Dan kemudian yang kedua itu adalah kita perlu membangun sebuah semangat bahwa ini harus basisnya data. Kita sudah bicara tentang big data, nah sekarang ini adalah uh, perlu misalnya nanti teman-teman di asosiasi ini punya uh, big data, kumpulan data-data tentang konten-konten di sini. Jadi ada sebuah organisasi tentang konten kreator, jadi tidak semata-mata misalnya tadi Mas Denny bicara berita, tapi konten-konten yang berbau sosial, hiburan, kemudian mana yang uh, salah satu yang perlu diidentifikasi misalnya konten-konten yang dia menjurus kepada radikalisasi dan terorisme. Ini juga menjadi penting, sehingga nanti dari kata kunci kriteria ataupun identifikasi dari konten-konten ini, teman-teman bisa belajar banyak, dan harapannya punya strategi jangka panjang untuk ke depan. Dan tentunya, ya sekali lagi, ini dalam rangka juga memperluas jaringan, karena akun ini diharapkan, asosiasi konten kreator untuk Nusantara ini adalah sebuah asosiasi-organisasi yang pertama bagi teman-teman di konten kreator, itu bisa membangun jaringan bagi teman-teman yang juga berpikir tentang menjadi konten kreator. Karena banyak sekarang anak-anak muda ya yang berpikir, saya ingin jadi konten kreator, gitu. tapi dalam bahasa yang berbeda. Nah, ini yang perlu dijembatani oleh teman-teman di dalam asosiasi ini. Dan sekali lagi, Uh, urusannya adalah bisa memenuhi kebutuhan uh, pribadi dulu, baru kemudian kita bisa berpikir uh, profesional ke depannya. Nah sekali lagi saya mengucapkan ya selamat bagi teman-teman untuk bisa bergabung dan tentunya berdeklarasi dengan terbentuknya asosiasi konten kreator untuk Nusantara ini. Demikian sambutan saya, mudah-mudahan ini bisa menjadi uh, pemberi semangat kita semua, berkolaborasi, dan tentunya sekali lagi membangun konten-konten yang sehat, konten-konten yang bisa uh, berguna dan bermanfaat, dan menjadi nilai guna yang lebih baik. Demikian Mas Denny, ya, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Irwansah. Tepuk tangan untuk Pak Irwansah. Kita beri aplaus Pak Irwansah atas. Dan dari apa yang disampaikan oleh Pak Dewansa tadi, sejalan dengan apa yang kita inginkannya sebagai konten kreator dan mudah-mudahan ke depan ini bisa berlangsung atau berjalan dengan lancar. Nah, seperti yang disebutkan tadi, memang teman-teman ini di sisi identitas itu memang yang masih terkendala di lapangan. Jadi banyak teman-teman yang konten kreator news itu bingung misalnya pada saat narasumber bertanya, ini dari media apa gitu. Karena masih masih banyak narus-narus itu yang belum mengerti tentang apa ini konten kreator. Bahkan mereka menganggap ini wartawan abal-abal nih, wartawan yang tidak yang enggak jelas medianya segala macam. Padahal konten yang di konten yang dibuat itu sama dengan apa yang dibuat oleh rekan jurnalis. Nah, mungkin nanti dengan adanya asosiasi kawan-kawan yang buka, yang non jurnalis tapi membuat konten uh, news mungkin bisa nanti uh, apa namanya mendapatkan tempat di, di sini. Dan juga seperti yang disebutkan oleh Dr. Iwan tentang uh, gig ekonomi atau economic sharing, ini Aurora ini sudah me, sudah melakukan. Jadi Aurora itu mulai bulan Februari sudah uh, membuat media online yang namanya Aurora auroranews.id. Jadi Aurora itu bergabung dengan grup Pikiran rakyat dengan grup pro media dengan sistem economic sharing. Jadi di situ juga kita baru sadar ternyata konten kreator itu juga merambah ke bidang artikel atau bidang tulisan. Jadi dari pengalaman di di media online ternyata setiap kali kita membuat iklan lowongan kerja mencari jurnalis itu enggak ada yang daftar. Tapi begitu kita ganti jurnalis dengan kata konten kreator, ramai yang daftar. Itu menunjukkan bagaimana tren konten kreator itu sekarang sangat sangat diminati oleh anak-anak muda, khususnya ya oleh para milenial. Jadi mereka itu lebih tertarik menjadi konten kreator dibandingkan jurnalis. Padahal pekerjaannya sama, sama-sama membuat tulisan, sama-sama membuat video, dan sebagainya. Dan itu mungkin nanti juga bisa kita jadikan sebagai bahan untuk memberi apa pelatihan-pelatihan kepada para anak muda yang tertarik untuk menjadi konten kreator, agar mereka mereka ini nanti betul-betul bisa menjadi konten kreator yang kontennya itu berkualitas. gitu Dan profesi konten kreator tentu tidak bisa dilepaskan dari platform-platform yang ada saat ini. ya Banyak platform media sosial yang saat ini bisa diakses oleh kita sebagai pengguna internet dan pada hari ini sudah bergabung juga di deklarasi ini rekan-rekan eh, dari dari snack video yang eh, selama ini sudah bermitra dengan agensi Aurora untuk konten-konten news di, di snack video dan untuk itu karena hari eh, saat ini juga sudah hadir bersama kita tadi saya persilahkan untuk memberikan eh, pendapat atau komentar mungkin tentang asosiasi, asosiasi ini dan kepada Mbak Mabel dari snack Video saya persilahkan. Oh ya, terima kasih Pak Dani. Ya. Uh, selamat sore juga teman-teman. Uh, ini Mei yang tarik net video yang sekarang uh, ada di China ya di kota Beijing. Maaf ya udah lama banget tapi belum sempet uh, uh, pergi ke Indonesia biar ketemu sama teman-teman. Ya uh, terima kasih atas uh, uh, undangan -undang Pak Dani untuk uh, ikut meeting ini terus uh, pertama. Uh, Uh, saya senang, sangat senang kalau asosiasi Agung ini bisa jadi uh, apa ya bisa men, uh, jadi mendiri terus uh, semoga juga Agung uh, apa ya asosiasi Agung ini ke depan bisa membantu para uh, para konten kreator. Berjalan, berjalan dengan lebih lancar, lebih baik. Terus para teman juga bisa apa ya dengan dukungan Agung ini bisa membuat konten yang lebih baik. Ya, terima kasih. Ini yang ya <guluh> apa ya uh, salam tari saya. <guluh> ya, baik. Terima kasih banyak Mak Mebel ya atas waktunya sudah hadir di. Tempat ini juga atas kerjasama dengan kawan-kawan konten -kawan kreator selama ini sudah lebih dari setahun. Kita sama dengan kawan-kawan konten -kawan kreator, dan eh, terima kasih juga kepada Snack Video yang sudah membuka kategori news Snack Video, karena dengan adanya kategori itu, kawan-kawan konten -kawan kreator yang eh, jurnalis bisa membuat konten-konten eh, di sosial media mereka. Jadi, banyak kawan-kawan jurnalis yang kemudian belajar lagi, belajar lagi bagaimana membuat video pendek, bagaimana membuat sebuah berita yang bisa dipahami orang dengan durasi yang cuma satu menit, dan sebagainya. Dan dari pengalaman selama satu tahun ini, kawan-kawan jurnalis yang bergabung itu banyak mendapatkan pengalaman yang berharga ya selama bergabung dengan dengan snack video. Dan kita berharap juga ke depan asosiasi akun ini juga bisa bekerja sama atau uh, bermitra juga dengan Snack Video jika nanti Snack Video membutuhkan misalnya uh, apapun yang terkait dengan dengan konten kreator. Baik, terima kasih kawan-kawan semua. Dengan uh, dengan sambutan dari Pak Dr. Irwan Sah dan Mbak Mebel Uang tadi, maka dengan ini kita kita nyatakan deklarasi asosiasi konten Creator untuk Nusantara sudah resmi berdiri tepuk tangan untuk usantara. Alhamdulillah kawan-kawan semua di saksi berdirinya asosiasi konten kreator untuk nusantara mudah-mudahan kerepan ini bisa berlangsung sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan untuk sesi yang berikutnya ini tanya jawab namun karena di sini sudah hadir uh, Pak Ken Norton yang juga uh, salah satu ah. kampus di IGTI, juga beliau juga uh, akademisi mengajar mata kuliah konten kreator. Jadi kita langsung saja minta komentar pendek atau singkat dari Pak Ken Norton untuk Pak Ken Norton, terima kasih. Terima kasih Bung Deni, terima kasih Bang Irwansa dan semua teman-teman. Juga termasuk dari Mabel Huang. Ya. Oh, ini kesempatan yang baik. Bung Denny memberikan kesempatan bagi saya. Uh, saya kira memang konten kreator ini sudah menjadi pembicaraan terus ya. Termasuk juga di IGTI. Tapi IGTI belum mengambil keputusan yang uh, secara apa, perform apakah uh, akan ada atau tidak gitu ya. Karena kebetulan saya uh, Ketua bidang advokasi beberapa kali dibahas di, di rapat pengurus pusat, tapi belum ada apa namanya suatu kesepakatan yang resmi tertulis. Tapi saya kira ini menarik sekali karena saya sendiri juga beberapa waktu lalu sudah mengikuti beberapa uji kompetensi sertifikasi terkait dengan konten audiovisual, ya, sehingga kalaupun nanti mungkin ruang-ruang ketika konten kreator ini tidak masuk di wilayah pers karena memang undang-undang ter -Undang 499 tidak mengaturnya juga termasuk undang-undang KPI undang-undang penyiaran 32 2002 tapi bukan tidak mungkin ada profesi baru karena jelas undang-undang dasar 45 pasal 28 jelas sekali kebebasan berekspresi dan kalau itu diturunkan menjadi satu hak kebebasan mengekspresikan lewat konten bisa jadi ini semacam profesi walaupun nanti di luar di luar pers ya karena pers tersendiri sepertinya memang punya wilayah tersendiri gitu ya tapi dengan adanya organisasi ini setidaknya saya terpikir nanti kita bisa melakukan sertifikasi LSP BNSP mungkin masuk di wilayah P3 ya karena ini profesi dan ini bisa lanjutan dari yang sudah ada sekarang ini di LSP LSP terkait dengan konten audiovisual, misalnya produksi audiovisual non news, misalnya. Mereka itu masih ada di BLK, artinya di P1 gitu. Nah, ketika perpanjangan atau lanjutan, belum ada organisasi yang menaungi untuk melahirkan sebuah sertifikasi kompetensi lanjutan gitu. Jadi ini peluang besar buat kita nanti ada banyak apa namanya sertifikasi kompetensi yang menjadi lanjutan di profesi ini. Pertama misalnya konten audiovisual, kemudian konten yang terkait dengan apa namanya pengarah sinematografi misalnya ya itu itu semua masih di wilayah BLK yang levelnya P1. Artinya setelah latihan baru dikasih sertifikasi kompetensi untuk pemula. Tapi untuk profesional seperti katakan teman-teman fotografi yang sekarang sudah menjadi anggota atau konstituen Dewan Pers, PFI misalnya, pewarta foto Indonesia baru dua tahun terakhir menjadi anggota konstituen Dewan Pers, itu juga menjadi satu peluang. Jadi nanti orang yang mau sertifikasi konten kreator untuk lanjutan itu ada di P3 wilayahnya asosiasi ini. Saya kira itu saja ya uh, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Baik, Berhubung terima kasih. Jelas. Ya, terima kasih juga Pak Ken Norton atas uh, idenya. Nanti Pak Ken Norton kita minta juga nanti sumbang sarannya. Karena memang kita uh, dari awal memang tujuannya itu agar nanti kawan-kawan konten kreator ini juga memiliki standar kompetensi tertentu. Jadi nanti kita apa namanya ke pengalaman dari Pak Ken Norton di baik sebagai uh, tutor di apa namanya di lembaga uji UKW dan sebagainya mungkin nanti bisa kita kita apa namanya kita minta bantuannya juga nanti di asosiasi ini agar nanti kita bisa juga menjadi uh, lembaga uji khusus untuk konten kreator dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada kawan-kawan untuk memberikan saran dan dan dan kritik mungkin atau ada usulan dari kawan-kawan semua kami persilakan untuk tiga orang kalau ada yang ingin menyampaikan usul atau saran ada yang ingin berbicara? Atau ada yang ingin bertanya, mungkin? Boleh, silakan Pak Ferdi Setiawan. Silakan. Langsung saja. Halo. Ya, halo. Oke, terima kasih. Bung Debara Bang Ken, dan Pak Erwansa. Salam kenal, saya Ferdi Setiawan. Salah satu konten kreator juga. Pertama-tama, saya mengaku... Ini sangat luar biasa ya, ide gagasan dari Bung Deni dan mungkin uh, atas sumbang seksuaran si, dari Pak Erwansa dan juga Bang Ken. Yang, uh, asosiasi seperti ini sangat penting menurut kami, kami sebagai salah satu konten kreator yang notabene uh, bergerak di bidang uh, news dan juga berbagai bidang informasi yang lainnya mengaku bahwa Bapak istilahnya memberikan apresiasi yang luar biasa dengan adanya asosiasi ini. Karena apa? Karena kita melihat bahwasannya prospek dari konten kreator saat ini memang sangat luar biasa. Saya sendiri merasakan, alhamdulillah sudah mendapatkan monotis, alhamdulillah dapat bisa memberikan uh, sumbangsih saran kepada uh, masyarakat melalui konten-konten saya, dan juga alhamdulillah bisa memberikan dampak secara ekonomi buat saya pribadi dan tim saya. Menurut saya, dengan adanya asosiasi ini, kita bisa semakin kuat, kita bisa semakin memajukan konten-konten kreasi yang bisa menginspirasi banyak orang, karena sekarang kita tahu bahwasanya media mainstream itu memang menjadi hal yang utama, rujukan para pemangku kebijakan dan juga masyarakat. Tapi sekarang realitanya banyak sekali masyarakat yang justru menuju kepada konten-konten kreator -konten ataupun youtuber-youtuber ataupun konten yang lain. Nah ini menurut saya menjadi peluang menarik, apalagi jika digabung dalam sebuah asosiasi seperti ini, saya sangat setuju sekali dan sangat respect sekali. Saya berharap nanti dengan adanya asosiasi ini kita bisa seperti yang dikatakan Bang Ken tadi kita bisa membentuk lembaga sertifikasi. Jadi nanti konten-konten kreator konten bisa mendapatkan sertifikasi yang kita bentuk bersama dan juga mempunyai edikat dari konten kreator yang tergabung dari asosiasi akun ini. Ini sangat menarik dan saya support Bang Denny, Bang Ken dan juga Pak Erwansyah. Saya Insyaallah kita ajak memajukan bersama konten kreator Indonesia. Terima kasih. Terima kasih juga. Kawan-kawan, Bung -kawan, um, Ferdi ini dia pengelola channel di YouTube namanya Belangkon TV ya, kawan-kawan boleh boleh kunjungi juga channel channelnya Pak Ferdi ini di YouTube namanya Belangkon TV. Baik, ada lagi yang ingin menyampaikan usul dan saran sebelum kita tutup pertemuan ini. Halo ya Pak Sarif Jene Ponto Pak Sarif Jene Ponto, salam Pak Jene, ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal Pak Irwansa dengan yang lain Di pada kesempatan ini pertama saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap pihak yang telah uh, mencetus uh, asosiasi akun ini. Ini merupakan uh, salah satu boleh dikatakan organisasi tempat berkecimpungnya para konten kreator yang insyaallah tentunya organisasi ini akan uh, melindungi kita-kita kita, uh, sebagai konten kreator di Snack Video. Yang saya mau pertanyakan ini Bande nih. Setelah uh, pelantikan nanti apakah uh, asosiasi asosiasi ini akan membuka caban di setiap daerah atau bagaimana karena bagusnya jika uh, uh, memang uh, kita inginkan organisasi ini besar tentunya uh, harus ada caban di setiap daerah bang saya kira itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ayo, langsung saja saya jawab, memang ke depan kita akan membuat cabang ya di sebuah daerah, makanya pada hari ini sudah ada perwakilan-perwakilan provinsi, itu nanti yang akan menjadi cikal bakal yang akan membentuk pengurus-pengurus daerah. Jadi kawan-kawan yang hari ini ikut menjadi deklarator juga kita libatkan nanti di pembentukan pengurus-pengurus di daerah makanya tadi sejak apa namanya sejak awal memang sudah kita tunjuk beberapa teman yang mewakili satu orang per provinsi. Nah kalau di deklarasi ini ada beberapa teman yang sudah bergabung misalnya dari provinsi yang sama itu nanti silahkan membentuk pengurus di provinsinya masing-masing. Nanti akan kita bagikan informasi berikutnya setelah deklarasi ini memang kita akan bentuk di semua provinsi. Jadi nanti akan ada di 37 provinsi ya kalau tiga provinsi yang di Papua juga. Jadi kita juga akan bentuk juga di sana ya. Jadi kawan-kawan setelah nanti pengurus pusat terbentuk, kita langsung membentuk pengurus di tingkat provinsi. Baik kalau masih kalau kalau ada lagi saya persilakan saya persilakan untuk satu lagi sebelum kita berfoto bersama untuk bukti bahwa kita sudah hadir di acara deklarasi Asosiasi Konten Kreator untuk Nusantara ini. Siap, izin, Bang Denny. Ya. salam ya. kenal. saya, Polis Perwakilan dari Jawa Jawa Timur. Saya mengapresiasi dan mengucapkan selamat setiap atas deklarasi Asosiasi Konten Kreator untuk Nusantara ini, uh, supaya silaturahmi ini dikatakan. Uh, izin menawi nanti akan ada grup WhatsApp atau grup yang lain buat kita jalin komunikasi dan informasi-informasi uh, yang dihasilkan dari akun ini ke depan apa yang kita bisa memonitor dan mengetahui percana-percana uh, sementara itu dan ini terima kasih ya. di belakang Pak Irwanza dan yang lain dalam uh, ya. kenal dari saya terima kasih selamat ya. Selamat ya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mas Wali, jadi nanti di absensi itu sudah ada kolom untuk pengisian nomor handphone dan nomor dan alamat email. Tadi itu nanti akan kita, akan kita kumpulkan untuk dibuatkan grup. Jadi, di kalau grupnya sudah ada, tapi untuk program provinsi nanti akan kita masukkan juga kawan-kawan yang bergabung ini ke grup tersebut. Jadi, kawan-kawan yang bergabung pada... Zoom meeting pada hari ini, kita menganggap kawan-kawan semua adalah bagian dari deklarator berdirinya Asosiasi Konten Kreator untuk Nusantara, tanggal 7 bulan 7.22. Jadi, double, double ini nih, double-double, 77.22. Makanya kita pilih tanggal ini untuk gampang mengingatnya kawan-kawan semua tanggal 7, bulan 7, dua ribu dua puluh baik kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya kita eh, akan mengakhiri ras kita ini dengan foto bersama yang bisa membuka videonya mohon dibuka videonya kita on cam semuanya bagi yang tidak bisa nggak apa-apa yang bisa aja siapa tahu ada yang sedang di atas sepeda motor ya Baik ya, dalam uh, hitungan ketiga saya akan screenshot di sini. Dari Sumatera Selatan enggak ada komentar ini? Eh lanjut Bang, ikut aja lah. Ya. UTW <tuh>. aja ya. Janganlah. Masih aman Lantai apa Bang? Ya, nanti nanti tunggu kita di daerah masing-masing ya. Nanti kita akan roadshow untuk pelantikan akun. Ya baik ya nah, dibuka semua videonya kita akan ini di sini ada tiga layar ada tiga layar mungkin berbeda dengan tampilan di zoom teman-teman tapi akan saya screenshot tiga layarnya ya hitungan satu dua tiga baik layar yang kedua standby layar yang kedua dibuka semuanya satu dua tiga, layar yang ketiga, layar yang ketiga, dibuka, semuanya sebaik, satu, dua, tiga, baik, terima kasih teman-teman semua atas waktu dan Siap. Uh, tempatannya untuk bergabung di rekreasi kita ini, untuk tahap selanjutnya, uh, kita akan memilih uh, formatur yang akan, membentuk, akan akan membentuk pengurus pusat dan nanti juga akan membahas tentang adart. Nah untuk tim informatur ini, informatur ini kawan-kawan eh, apakah mau dipilih di forum ini atau nanti aja di grup WA, bagaimana? A atau langsung kita pilih sekarang aja? Iya bang, pilih aja. Pilih sekarang aja pak. Sekarang aja pak. Oke. Langsung aja bang. Lanjutkan. Lanjutkan. Baik. Tim formatur kita eh, tidak banyak banyak. Mungkin cukup tiga orang aja ya. Tiga orang atau lima orang. Yang penting ganjil ya. Lima orang Oke lima orang. Untuk tim formatur ada yang mau mengajukan diri? atau kita tunjuk aja. Kebijakan, Kebijakan dari apa bang. Oke. Kalau dari saya, tim formatur eh yang pertama yang pertama dari sumsel ya, Mayor. Orang. Oh, tunjuk aja Bang, Bang Red. Ya? Ditunjuk aja ya. Yang pertama eh Yoke Firmanza dari Sumatera Selatan itu satu, kemudian ada Bung Eugenius Kausuni dari Banten dua, kemudian sebentar, kemudian yang ketiga, yang ketiga. Uh, yang ketiga, dengan Mbak Linda Kusuma, ya, dari Linda Kusuma dari Kudus, kalau nggak salah, ya, eh, dari mana? <laughs> dari Kediri, dari Kediri. Sorry, AG dari Kediri. Kemudian, ada dari Medan, dari Medan ada. Kalau dari sah ya, dari Medan ya. Iya bang, ada hadir. Oke, okay. udah empat. <tuh> Dan saya sendiri yang kelima. Jadi di formatur lima orang ini nanti akan membentuk, akan me akan memilih pengurus, kemudian akan menyusun ada ART. Berikutnya nanti kalau pengurus sudah ada, kita akan bikin acara pelantikan. Kawan-kawan yang berminat untuk menjadi pengurus, nanti boleh mengajukan diri ya. Boleh mengajukan diri yang berminat menjadi pengurus karena kita membutuhkan kalau saya, kalau saya dari zaman masih kuliah dulu, saya selalu punya prinsip kita itu mencari orang yang mau bukan mencari orang yang mampu ya kita itu mencari orang. karena karena percuma untuk menunjuk orang yang mampu kalau dia enggak mau ya jadi prinsip utama kita mencari orang-orang yang mau jadi kawan-kawan yang berminat untuk duduk di kepengurusan pusat dipersilahkan dan ini terbuka untuk seluruh Indonesia ya buka untuk seluruh Indonesia jadi kawan-kawan yang berdomisili di luar Jakarta juga bisa menjadi pengurus pusat, ya, juga nanti merangkap pengurus di daerahnya, ya. Jadi kawan-kawan yang yang nanti masuk ke susunan ke pengurus pusat juga bisa menjadi pengurus di daerahnya, karena intinya inti pengurus pusat itu adalah perwakilan kita di daerah-daerah. Ya, tapi untuk yang pertama agenda kita adalah untuk memilih pengurus pusat dulu. Setelah selesai pengurus pusat, setelah selesai pelantikan di pusat baru nanti kita uh, memilih pengurus di daerah kawan-kawan yang uh, sudah masuk grup deklarasi sudah masuk grup awal itu nanti akan menjadi uh, yang akan membentuk pengurus di daerahnya masing-masing jadi seperti yang saya bacakan tadi ada nama-nama perwakilan provinsi saya bacakan lagi ya Sumatera Selatan, Yoke Primasah, DKI Jakarta, Bagja, Banten, Egi Suni, Jabar, Dedi Bandung saat ini, Jawa Timur, ada Linda Agetetin News, kemudian dari Bali ada Kadek Wiratmaja, dari NTT ada Kali Taus, dari Kalimantan Barat ada Willy, dari Sulawesi Utara ada Michael Labaro, dari Sulawesi Selatan ada Abdullah, dari Bengkulu ada Elisa Aryani, dari Bangka Belitung ada Muri Setiawan, dan dari Gorontalo ada Kadek Petruk Sugiarta. Nah, kawan-kawan yang satu provinsi dengan teman-teman yang disebutkan tadi itu bisa nanti bergabung di kepengurusan di daerahnya masing-masing. Ya, demikian eh, acara deklarasi kita hari ini agar asosiasi ini bisa maju ke depannya. Mari kita sama-sama mengucapkan eh, alhamdulillah dan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Pak Dr. Irwansah dan kepada Mbak Nebel, kami ucapkan terima kasih nah, atas pemerintahnya pada depan, hari ini. Kita akan ikonnya. lagi untuk kegiatan-kegiatan kita yang berikutnya, terutama dengan Pak Dr. Irwansah, hmm. yang nanti akan kita uh, percayakan untuk menjadi Dewan Pembina. Di akun hmm. nah, Saya juga minta kesediaan Pak Dr. Iwansah Untuk menjadi uh, Dewan Pembina Di Lalu, Terima kasih atas waktunya Kepada Pak Dr. Iwansah Dan kepada ya. Pak Mabel Huang Dan kepada teman-teman dari uh, Snack Video yang juga hadir Selain Pak Mabel Terima kasih Teman-teman hmm. yang lain Terima kasih atas waktunya Di acara deklarasi Asosiasi Content Creator okay, Pada hari uh -huh. ini Semoga niat niat baik kita ini bisa lancar dan sukses ke depannya. Saya juga minta kawan-kawan ya. untuk aktif Menteri, nanti baik. pada saat uh, terpilih Ayo, menjadi dulu. pengurus. Kawan-kawan yang tidak menjadi pengurus itu juga nanti dibutuhkan juga nanti uh, kerjasamanya, juga dukungannya. Jadi uh, baik pengurus maupun anggota nanti itu sama-sama kita butuhkan di organisasi, Kalau di malah senang organisasi ya. ini. ya. Oh. Uh, untuk teman-teman yang akan ditunjuk sebagai pengurus, nanti akan kita hubungi. Mudah. Sampai angle nanti, bahwasanya di uh, Pengurus yang ramping ini, mungkin yang akan kita buat untuk awal-awal ini. Baik, terima kasih banyak atas atensi kawan-kawan semua untuk acara deklarasi ini. Acara ini saya tutup dengan wabillahi topik wahidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengisi absensi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat, selamat, selamat sehat, semoga sukses semua. Ya, kawan-kawan lain, saya berhubungkan nomor e agar bisa kita masukkan ke grup nanti ya. Mantap. Akun.